Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Kami dari Sania Variasi dan cutting stiker Jalan Pramuka Pasir Bawah Marahungu. Depan Juan Foto. Samping Kodim. Taman Hijau Pasir Bawah Marahungu. Ayo. saksikan contoh-contoh yang kita akan lihatkan mari kita saksikan bersama ini kostum motor pcx contoh kalau teman-teman yang berminat bisa langsung datang Ini untuk dasar kemudian nanti, nanti bisa kita request bangkanya kita jadikan.